dicicik balik lagi bersama VOC SPIN hari ini kita akan review game sweet bonanza ya hari ini kita bawa modal 94.000 saja kita akan mencoba mencari info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet bonanza hari ini kita juga akan mencari bocoran slot gacor hari ini khususnya bocoran slot gacor sweet bonanza hari ini ya, sur, ya langsung gas kencang aja kita coba coba coba mencari profit-profit manis dengan modal-modal tipis pastinya ya. Surya selalu ingat kita main di bed seperti biasa ya Surya langsung gas ke 4800 saja, langsung double jeng aktif kita langsung gaskan di 30 manual oh, yang pertama kita main di mana? kita main di Retro slot bosku situs slot tergantung solid sampai ruja dan sunyaya harap di sini WD berapapun pasti dibayar lunas, bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan di menyediakan event menarik buat kalian semua ya slur apa itu eventnya event bonus new member 500% khusus slot saja loh. Jadi jika kalian depo 100.000 otomatis saldo kalian jadi 150.000. Dan untuk caranya juga mudah seluruh kalian tinggal daftar dengan referral kita. Jika sudah daftar kalian depokan dulu ya Selur ya Dan kalau udah depo kalian tinggal klaim bonusnya, bonus 500 persennya di live chat aja. Mudah, sangat-sangat mudah. Enggak kayak BW lain yang harus pindah dari grup Telegram sini-sini sini enggak. Kalau di sini tuh mudah. Kalian tinggal daftar dengan refer referral yang ada di pin komen. Depokan dulu 100.000 dan jika saldo depo sudah naik, eh sudah masuk, kalian tinggal live chat aja di untuk klaim bonus new member 500 Sorry ya. Yo langsung gaskan aja oh, untuk link gacornya. Saya sematkan di pin komen. Di pin komen, kita juga ada link komunitas grup tele di sana. Kita selalu berbagi info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor switch Monas hari ini. Seluruh langsung double facetimenya. Sorry ya kita lihat dulu. Kita lihat, semoga ada isi ya. Kita lihat dan saksikan bersama. Yuk, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih lah jp-jp manis mu, yuk semangka uruk tak mantap perkaliannya lagi dong semangka jadi masih yuk jelly biru Aduh, lah lumayan 17.000 kali tiga. awal yang baik sumang balon-balon perkaliannya belum-belum terlalu kombo-kobo maut ya slot semangka masih jadi uh jelly pink jeli jadi ping jadi mantap di 54.000 lagi dong lagi dong nice. lagi dong yuk semangka sekalian anjir lumayan 57.000 kali 21 cuk 1,2 juta cuk JP JP, JP JP mantap JP JP mantap JP JP mantap eh masih gurih tenang cu ini Ini nih momen-momen yang dinantikan di Retro itu kayak gini selalu jadi kalian kalau main di Reflosor, tuh pasti merasakan sempa-sempak syo yang mantap jiwa bosku lagi dong udah oh, oh, kali 50 yuk ciliping anjing cuma pecah sekali doang tuh tapi lumayan lah ya 200an lah ya wah sayang cuma pecah sekali kalau yang ditaji ya gurih banget wajib pasti. Aduh duduk duduk duduk djp-djp mantap 1,5 juta dipikain waduh tambahan dong naikinlah naikin lah 2 juta lah 2 juta bisa kali bisa kali 2 juta tambahan lagi cu, yuk lagi muruh perkaliannya dong turunin lagi anjing lumayan kali 8 lah ya 4000 tambahan lagi tuh gacor habis kalau main di retro slot pastinya yuk slot. untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ayo nah, dong aduh ping tetah lah ya anjing kurang satu tuh nanggung banget tuh tuh yang enak batu tuh ping kalau pecah kalau ngandelin hati pecah itu susah tapi kalau jeli itu aduh enak, enak tuh enak tenan tuh kalau jeliping pecah tuh aduh nopo jeliping kurang dua jeli biru kurang dua juga plus lumayan yuk semangka jadi sama anjing kurang satu manisata. lumayan lumayan lumayan lah ya ya baru 1,6 juta tuh kita udah jepjep mantap nih ya, langsung gas ya langsung gaskan saja ya seluruhnya. Well, Oke dan buat teman-teman semua, yuk dibantu like, comment, subscribe, share, share ke teman-teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor sweet buat hari ini, bocoran slot gacor hari ini, bocoran slot hari ini, bocoran slot gacor sweet buat hari ini. RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor sweet bonanza hari ini ya slow Karena cuma di sini kita selalu berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet bonanza hari ini. Maka dari itu yu dibantu bantu like, comment, subscribe nya. Share share ke teman teman kalian juga boleh dia, ya. teman teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi bocoran slot gacor hari ini khususnya bocoran slot gacor sweet bonanza hari ini ya bosku. Abby to the game Nena, yo dong kasih kasih kasih lah. JBJB jb, manis, manis manis banget. Di bonanza lagi manis pak, suryo langsung gaskan saja. Cocol-cocol manja di di bonanza di retro slot pastinya ya yes, seluruh Situ slot tergantung tersolid sampai menjaga dunia akhirat. Untuk link gacornya saya sembarkan di ten go manager yes, dan jika kalian new member, ah langsung gaskan aja klaim bonus 500 ratus persennya. Ini maksimal bonusnya sejuta ya yes, buat kalian semua yang senang bermain slot dengan model-model mantap ya boleh kali level 2 juta kan bonusnya juta ini kan jadi saldo jadi 3 juta mantap banget cu. Aduh, ya, udah ya kita langsung gaskan WD-kan saja karena kesempatan WD sudah terbuka luas. Kita manfaatkan sebaik-baiknya momen-momen JPJP. WD-WD mantapnya ya, seluruh jangan sampai di sia-siakan ya, kesempatan WD. Karena kesempatan WD nggak datang buat dia ya, dua kalinya. Saya gaskan WD-kan seluruh ya seluruh ya. Dan ingat jangan lupa dibantu like, comment, subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi info slot gacor ya, hari ini. Saya versus Spin pamit undur diri. Bye-bye seluruh.